Berikut hasil dan jadwal Liga Inggris pekan ke-31 tanggal 15 sampai 18 April 2023 beserta top skor sementara, beserta top assist sementara dan jadwal lainnya. Berikut hasil Liga Inggris Pekan ke-31, 15 April 2023 Aston Villa versus Newcastle dengan skor 3-0 Di pertandingan lainnya Chelsea 1, Brighton 2 Pertandingan selanjutnya Everton kalah atas Ulham dengan skor 1-3 Southampton kalah 0-2 dengan Crystal Palace. Di pertandingan lainnya, Tottenham kalah atas Bournemouth dengan skor 2-3. Pertandingan berikutnya, Wolves versus Bertron dengan kemenangan Wolves dengan skor 2-0. Di pertandingan berikutnya, Manchester City menang atas Leicester dengan skor 3-1. Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris pekan ke-31 tanggal 16 April 2023 West Ham vs Arsenal Main pukul 20 WIB, live di Champion TV 5 dan video Di pertandingan lainnya ada Nottingham Forest versus Manchester United Live di Champion TV dan video Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Tandingan berikutnya, Leeds United vs Liverpool live di video, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Berikut klasemen sementara Liga Inggris Arsenal masih memimpin klasemen sementara Liga Inggris dengan poin 73 dari 30 pertandingan Disusul Manchester City dengan 70 poin dari 30 pertandingan Sementara Newcastle dan Manchester United sama-sama mengemas 56 poin Di peringkat kelima masih ada Tottenham Hotspur dengan 53 poin Sementara Nottingham Forest, Leicester City, dan Southampton masih berada di bawah dan zona degradasi musim ini Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris Erling Haaland 32 gol dari Manchester City Harry Kane 23 gol dari Tottenham Hotspur Ivan Toney 18 gol dari Brentford Marcus Rashford 15 gol dari Manchester United Oli Watskin 14 gol dari Aston Villa Gabriel Martinelli 14 gol dari Arsenal Muhammad Salah 13 gol dari Liverpool Saka 12 gol dari Arsenal Moreno 11 gol dari Leeds United Mitropik 11 gol dari Fulham. Berikut daftar top asis sementara Liga Inggris Posisi pertama masih diduduki Kevin De Bruyne dengan 15 asis dari Manchester City Disusul Saka 10 asis dari Arsenal susul leonro dan koleksi 9 asis Mikael Olicen 8 asis Mohamed Salah 7 asis Martin Odegaard 7 asis Soli Mart 7 asis Christian Eriksen 7 asis Ivan Perisik 7 asis Holy Matkins 6 asis